Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan atau mempresentasikan tugas pertama kuliah komputer grafik yaitu membuat persegi dengan mencoba kanvas HTML5 dan menggambar perseginya menggunakan javascript dan Pertama saya pilih bahasa pemrogramannya dulu yaitu HTML Dulu, buka TK dan L, sini saya tulis tangan saya dulu Ya, untuk memperkenalkan diri saya, nama saya diri Lazamora dengan Min. Bener-bener sudah luas, empat ratus enam puluh Oke, ini saya komentar dulu supaya nanti yang suka. lalu title-nya saya ganti dulu coba kanvas html 5 untuk untuk menggambar untuk menggambar ke sini iya yeah. lalu untuk membuat kanvasnya buka teks kanvas terlebih dahulu dan memberikan ID karena nanti ID ini dibutuhkan pada saat kita membuat teks script saya membuat kanvas yang bentuknya persegi panjang saya dibuat lebarnya itu 750 kalau buat tingginya saya bikin 500. Saya akan kasih Saya mau kasih dia bulda 2 pixel supaya agak tebal, lalu solid, dan warnanya black aja oke, kita save dulu di desktop. Kasih namanya tugas Kita dulu di kayak gini, SD panjang. Lalu kemudian kita menggambar script, menggambar um, SD panjang, eh, tersedia di dalam text script. Oke. Uh, pertama saya membuat variabel dulu variabelnya saya kasih variabel uh, check variabel check lalu masuk ya lalu statement titik get element by id lalu masuk saya masukkan ID saya tadi yaitu canvas. setelah itu saya bikin lagi variabel yang kedua yaitu context. lalu c variabel c titik get context. kemudian d karena kita menggambar dua gambar Selanjutnya, kita membuat f dengan menggunakan konteks titik ketelur. Lalu, yang pertama-tama itu dimasukin koordinatnya dulu. Jadi, dia minta empat angka, dua angka di depan, yaitu untuk koordinatnya dan dua angka di belakang itu untuk uh, ukuran persegi atau persegi panjangnya di sini saya ingin membuat persegi dengan ukuran eh, 250 x 250 kita buat dulu koordinatnya 50 50 lalu panjangnya 250 kali 250 kita lihat dulu hasilnya ini oh, kayak gini saya pengen perseginya ada di tengah, jadi saya udah koordinatnya 750 supaya dia ada di tengah. berarti 750 di gitu samping Kurangin, jadi supaya jadi tambah uh, si lebarnya ini kan jadi saya kurangin 250 lebar perseginya lalu uh, kali kurangin jadi 500 ya nah, 500 itu bagi 2 supaya dia tepat di tengah itu kita lihat hasilnya dulu nah, ada di tengah untuk di tengah lebarnya itu Lalu, supaya dia di tengah-tengah tinggi, si kanvasnya saya lakukan hal yang sama, yaitu tinggikan kanvasnya ke kan lima ratus. Saya kurangin uh, tinggi presidennya, dua ratus lima puluh. kan sisanya dua ratus lima puluh di web dua ratus puluh Jadi, sekarang persegi dari ada di Ini untuk persegi yang enggak ada warnanya. Kalau untuk yang ada warnanya, bisa diganti dari stroke, kita ganti jadi film. Nah, itu defaultnya adalah warna black. Sekian uh, presentasi algoritma untuk membuat persegi tidak ya, transkrip dengan mencoba kata-kata Kurang lebihnya mohon off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.